Assalamualaikum Sobat Ini berkenan tentang apa profesimu Dokter kah? Pejabat kah? Insinyur kah? kah? Akuntan Apapun profesinya, lakukanlah yang terbaik Tapi perlu diingat ya Tambahkanlah profesimu dalam hal penyampaian ilmu agama Seperti yang termaktub dalam Quran Surat Af Fusilat ayat 33 Semoga bermanfaat Sampai jumpa